Sabar tentang seorang wanita yang meninggal di sebuah hotel Begitu ramai diperbincangkan baru-baru ini Sosok wanita itu belakangan menampakkan dirinya Dari bangunan yang sudah usang ini Kami berniat mencari tahu mitos tentang wanita tersebut Interaksi sudah kami rasakan sejak awal kami mulai merekam video ini. jadi di sini itu ada apa sih kayak yang gantung diri gitu? iya menurut bayangan cuman bayangan doang tapi belum tahu juga benar atau tidak. jadi mas di bayangan saya oh. jadi misi kita kali ini tuh uh, mencari fenomena menjadi fenomena bayang itu mitos itu katanya ada mau diri sini sampai uh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Baik lagi di channel Wangi Misterius Dimanapun kalian pecinta horor Kali ini Saya ada di kota Cikapek Dan lokasinya ada di sebuah hotel Yang dimana hotel itu Katanya ini ada kayak sama ya, yang kemarin kemarin kemarin sini. Cuman kemarin di sini ini yang ada di Losmen, nah, tadi ada Udah. waktu kapan tuh, Pak? sebulan. sebulan. Ya, maaf ya so, sekali. sekali Lagi, <laughs> di, di, ya, lagi <laughs> Oke okay guys tadi ada sedikit kendala dari uh, tuan rumah kayaknya kita langsung masuk ke dalam ini tuh uh, gimana yang dirasain pertama kali, nih, soalnya e, lumayan creepy juga ditambah. Kita baru habis hujan juga, Dan renovasinya lumayan. Oh ini gede banget, dan di sini ada apa ya? Resepsionis gitu, ini agak-agak berpusing juga. Soalnya lumayan, kayaknya mungkin tempat-tempat e, kayak gini. Takonya kan salah gunakan juga dan ini sedikit pesan buat kalian yang ada di sekitar rumahnya tempat kosong seperti ini tolong jangan disalahgunakan kalau yang terbengkalai tolong diurus juga diamankan jangan sampai ada pihak-pihak uh, atau uh, uh, ada uh, orang yang Memanfaatkan kosongnya gedung ini dipakai untuk maksiat, entah itu mabuk-mabukan atau dipakai uh, berzina. Dan jadi dari pertama di Osman tadi, tadi, eh, Mas, di, di resepsionis ah, ada bayangan Jadi saya melihat ada bayangan di sana, ke sini dia. Dan lumayan cukup creepy juga sih. Biasanya gedung-gedung seperti ini ditinggal oleh orang-orang yang tunai tapi mudah-mudahan gak ada. Kalau yang sampai juga ada ODG yang terlihat, kenapa ada suara? Ada suara? Gak tau di kamar berapa nih. Tadi ada yang kayak... Ya. Gitu. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya juga mulai merinding kenapa auranya beda di, dari uh, lorong yang tadi sama yang sekarang tuh beda banget? air. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah saya enggak sadar. Ya. Ini se tadi di depan saya eh, eh, ada suara. Eh, sorry, sorry, Ini ada bahan Tidak, Ya, nahan lagi. Belang warna coba kita jadi gini ada ruangan yang tadi saya kunjungi itu emang nggak seberapa creepy tapi kok di sini kayaknya saya ngerasa kayak berdinding banget di sini nah ini ruangan paling Yang nah, tadi kalian suara di sini ya masih ada kayak kasur busanya tuh. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Ya nggak ada apa-apa di -apa ya. sini cuma ada kasur busa aja. Tadi eh, ini lokasinya di Cikampek dan hotelnya tadi sebenarnya tadi pas sebelum masuk sini, kita ada teguran dari keamanan dan ternyata dia hanya menanyakan mau apa kesini. Saya bilang mau eksplor hanya melihat-lihat ruangan kosong bangunan kosong ini aduh ada apa aja tapi ya alhamdulillah diperbolehkan gitu ya. Oke sama di sini juga cuman ada ruangan kosong ada kasur yang sangat laku. Jadi di sini itu ada air Tadi di sini itu ada apa sih kayak yang gantung diri gitu? Iya menurut bayangan cuman bayangan doang tapi nah. belum tahu itu kebenarannya benar atau enggak? jadi masih di bayangan saya doang jadi misi kita kali ini tuh uh, mencari fenomena mencari fenomena bayangan itu mitos itu katanya ada yang mau di sini sampai uh, hotelnya bangkrut dan sekarang terbengkalai. sekarang ini 11 masukin ke bangunan untuk mencari benda-benda mencari eksistensi dari makhluk-makhluk astral ini guys uh, aib aib udah ngerasain makhluknya Perasaan rinding hmm. dari bawah sampai ke atas Dep, gimana deh? Ya, perasaan sih, cipet menegangkan, rinding nah, melangin, Jadi ini, ya. nah ini dulu kan ya ruang parkir deh Ini dulu ruang parkir, hmm. uh, luas, lumayan Sekarang udah kembang banget banget Ini katanya 10 tahun lebih ya? Ya, mungkin ya. lah teman lebih dan bisa dilihat ya kayak rumput-rumput yang tinggi-tinggi kayak gini ya kalau misalkan tadi saya dulu di sana masuk ke sana ya takutnya ular juga atau gimana gitu dan ini ini loh, beda banget loh, apa tadi kan kita di sini tuh udah ngerasain gimana-gimana gitu ya. ya. Tapi di ruangan yang tadi ya, ya, ya. yang kita belok ke kiri sini kanan sini sorry ke kanan sini oh, tuh mulai, ya. kayak merinding banget dan auranya tuh beda banget Benar beda Bang? Kita lanjut lagi ke atas aja hari. Nah, di atas ada aktivitas apa yang lebih terus dari uh, makhluk yang ada di sini, itu lebih ekstra, kan. sama ya. Eh, ruangan jadi dari bentuk ruangan kamarnya, itu sama, satu sama yang lain gitu. Dan itu kayak bau pesing banget gitu. eh, saya. Jadi di atas itu kayak eh, dia, itu lokasinya di dekat pinggir jalan banget model-model mobil-mobil besar itu uh. ya uh, fix di sini saya nggak merinding banget nggak tahu kenapa beda banget auranya dibanding saya turun di bawah di ruangan yang tadi ke kanan di lorong yang sebelah kanan sama di bawah itu benar-benar beda dan aura yang saya rasakan sekarang ini benar-benar kanan itu beda banget. Jadi kalau uh, kita flashback ke bangunan ini ketika masih baru, ini lumayan bagus banget. Ini lumayan bagus banget. Ini pasti bagus sih ruangan ini. Ba Assalamualaikum. Nah, di sini ada view ke bawah tadi, Pak ya benar ke bawah tadi langsung nyambung ke lantai dua coba aib lampunya matiin dulu deh oke lampunya matiin dulu kita aib ya. udah ngelihat sesuatu belum belum sih belum ya, ya belum.